Eh hey yo what's up teman-teman, anjay kembali lagi ya dengan gua Evans Slot ya di sini cuy ya. Oke ini hari ini gua main Mega West akhirnya teman-teman ya. Berpindah dari si UU sama si Inches kita coba-coba di Mega West dulu cuy. Tapi seperti biasa ya cuy, seperti sebelum gua mulai nih, sebelum gua mulai konten gua jangan lupa buat kalian semua dibantu dulu Klik tombol like. Share dan subscribe-nya ya cia. ya. Hari ini juga gua masih bawa modal receh-receh seperti biasa. Gua bawa modal 50 ribu cuy ya kan. Modal pemain receh ya kan. Karena gua lebih suka modal receh-receh ya. Buat kalian yang udah sering nonton gua kalian udah tahu ya. Gua lebih prefer bet-bet yang receh daripada bet-bet yang modal-modal yang gede. Hmm anjing satu ya Cok. Be ribu cuy dikasih sempak Boah, itu kalau udah kepalanya langsung deh gua, Cok. Wah sial, siap. Ya, tapi lumayan lumayan 48.000 tadi ya pecahnya ya sempak jadi 92.000 saldo kita ya hari ini gua main di uh, Mega nya gua pakai uh, pola ya sebenarnya ini pola nggak pola sih ya polanya itu Turbo SS20 sama Turbo SS30 ya jadi gua bakal mainin di antara dua itu kalau enggak gua pasang 30 Turbo SS Paling dua turbo SS ya, gue gak bakal ganti ke yang lain ke quick atau gak ke spin biasa ya, karena gue pengen lihat dulu nih. Kalau di turbo sama SS kayak gimana hasilnya ya? Biasanya, biasanya, biasanya itu uh, skater tuh lebih, lebih keluar tuh kalau disentak ya kan? Ya kan, itu kan secara logika ya, lebih enak keluarin scatter tuh ya. Oke, gue hari ini mau coba turbo SS aja ya, sih Dan buat kalian yang belum tahu kenapa gue pilih uh, 5 lines atau five Lions nih, gue turbo SS lagi nih. Tapi gua naikin bet ya. Oke, Turbo SS gua kasih 20. Pokoknya antara 20 atau enggak 30 ya, tuh gua pilih ya. Sekarang gua naik bet 1.200 karena putarannya bagus tadi ya, pecah sensasional. Jadi gua naikin betnya dengan pola yang sama cuy ya. Buat kalian yang uh, yang bingung, badan yang nanya, kenapa gua pilihnya di Five Lions Megaways? Karena karena eh, karena gua lihat di RTP ya cuy ya. Tergantung RTP mana yang lagi naik, Mega nya gua bakal coba main di situ ya. Karena gue udah bilang juga dari lama ya gua... Oke okay, coba kita buy dulu ya Ini pas dipasin ya Semoga aja isinya bagus ya Semoga isinya bagus Soalnya ini scatter gak keluar-keluar nih Gue liat-liat ya Gue buy dulu di uh, 80k Kita lockit di mystery coy Gasin hmm, 25 Boah tinggal 58 doang lah si jalan Wah, Udah di kosong nih Ini auto kosong cok Kita sentak aja lah Kita sentak sentak Cocok Dapatnya tiga lima delapan lah sentak-sentak aja sentak-sentak sentak ya. Nah buat uh, kalian nanya kenapa gue tadi di Five Lions karena RTP yang pertama ya. Dan yang kedua karena banyak yang klaim juga di lima Lions. Jadi gue cobain ke Five Lions ini ya um uh, kayu delapan cuh. Uh, tuh kepalanya ini gue sentak aja, ya gue sentak. Wah Aji, kali. Ke wah bawa kepalanya dua cok. Bah kenal lagi cok. Wah jikalik kosong terak banget ya Wih, ini sekarang turun lagi. Gak? Aduh gak dikasih turun lagi cok. Dikasih nice doang Oke. Okay. Ini dua puluh spin banyak bet ya anjir mana tiga lima delapan doang ya kan kali tiga kali lima kali delapan oh ya ajik tapi bagus juga cok kepalanya du wah itu ikannya gak mau kenal lah sialan wah ini gak kosong coq ini lumayan kayaknya nih semoga semoga lumayan no hmm. ini kepalanya muncul di awal-awal nih maksud gua kepala tuh wild ya ah ini ke wildnya nih nih anu cakep banget kali lima jek doang tapi coy ini gua sentakin aja ya karena nih wah perkaliannya kecil lebat kecil cok ini gua nggak yakin bisa balik modal ke puluh ribu cok. sialan tapi gak apa-apa ya. Karena namanya kita mencoba ya kan. Kalau kita nggak coba Megawes kita nggak pernah tahu hasilnya gimana ya, cuy ya. Makanya gue pakai modal tipis-tipis dulu aja gua. Wah, wow, goblok dikali kali 8 10-nya pecah sampai ujung, Cok. ribu pecah, Cok. Wah. Wow. Ajik oh 77 ribu Cok. Wah, ajik sensasional, Cok. Mantap, mantap, mantap. Wah, ajik Oke nih gue sentak masih sentak full berarti enak sentak nih. Hmm, kali 5 lagi, Crot. Wah, ini sih JP sih. Beli 80 ribu pecah di wah itu J-nya pecah, Cok. Wah, mantap. Wah ini disentakin kepalanya mau nongol semua cok. Wah itu nongol semua cok. Lumayan, lumayan. Oke, hmm, kali tiga, cor. aduh Pada empat spin terakhir, empat, empat spin terakhir cok. Ini walaupun kali tiga, kali lima, kali delapan, kalau emang RTP lagi naik, tandanya emang emang bisa gacor cok. Bukan berarti lu dapat eh, spin dikit atau perkalian kecil. Gak, gak bakal gacor. Gak. Bukan berarti gitu ya cok. Hmm, kali lima lagi, anjing gua pikir sampai ujung cok. Oke, enggak empat 124.000 ya. coba enggak rugi ya, enggak rugi ya. Gua buy 80k dapat 150% ya berarti ya. Oke, lanjut lagi 30 turbo SS seperti biasa gua pasang di dua 1.200 dulu ya. Cuy. Nah, itu dia kenapa ya? Karena banyak yang klaim dan banyak eh, dan RTP-nya lagi naik. Itu kenapa gua alasan gua main di 5 uh, line sekarang ya. Mungkin kalau misalkan di tor yang lebih tinggi ya gua main ke tor kalau misalkan lebih tinggi di great rhino gue main di great rhino tapi yang sekarang lagi lebih, lebih tinggi itu di Five lions cuy. jadi gue langsung gas di Five lions nya semoga aja semoga semoga bagus cuy hmm, oke okay. modal 50 hari ini ya nih wah nih kalau misalkan bet nya agak gede lu harus perhatiin bet ya putaran ya wah ini gua sulit sulit coba, coba, coba, coba 20 hal lagi misalkan gak mau ngasih dia gue coba naikin bet nya ya gue cobain naikin bet nya ya karena sebenarnya putarannya mau keluar dia jarang, jarang pecah ya kelihatannya jarang pecah tapi sekali pecah kayaknya JP ber-JP nih semoga aja ya semoga aja ya dia kan banyak hmm itu ke itunya aduh apa namanya kataknya cocok wah anjay waduh ini gue perhatiin juga kayak agak ngeri-ngeri aja -ngeri ya cuy. wah anjay 1200 tapi ini putarannya masih ini loh masih ngasih setengah-setengah loh coy Gue masih pengen percaya nih sama puterannya ini coy hmm. Oke okay. After this after this ya Gue bakal naikin bednya ya Kalau misalkan emang gak mau ngasih kita naikin bednya Dengan harapan sekali pecahnya nge gede ya Semoga ya 55 lain saya Kasih yuk Waduh coy Satu lagi cok. Tapi ini skater sumpah ya Tumben ya gak keluar terus ya Skater gak mau keluar Tumben Tumben banget coy Tumben bet ya Ini skater gak mau keluar Oke okay, dua satu lagi Satu lagi, satu lagi. Kasih tengah Kasih tengah anjing gak mau keluar lo dia sialan sialan 11 pin waduh kali tiga J nya gak dikasih konek gak apa-apa A nya connect waduh oke tiga nah ini pecahannya setiap pecah tuh emang dia di atas bednya cuman miss nya itu masih terlalu wajik Pecahannya, coy, dikasih kepala wah 144 ribu. nah itu dia kenapa gua senang main di bed gede ketika pecahnya gede Wah, gokil gokil. 4800 kita gaskan 20 kali. Ini wajib JP, Cok. Wajib JP, Cok. Kalau gak scatter ya scatter. Please scatter atau JP nih. Ini wah, Anjing tadi pecah 100 100 berapa? 140, 140 ya? 160 ya? Panjing itu pecahannya banyak banget, Cok. Ini wajib JP sumpah. Ini wajib JP, Cok. Hmm. Ayo dong. Eh, ki-nya connect mantap. Wah, ini pecahannya mulai pecah naik nih. pecah atas nih, lumayan nih. Wih, mantap at 200 2000, Cok. Naga dikasih connect, bah. Anjing super bebas, boy oh, mantep banget. Wow, Wah, ini pecahan luar ya cewek hari ini ya. Gue bukan edisi free spin ya, edisi pecahan luar ya anjay. Lumayan cok, lumayan cok. Do harus ibu cok. Pecahnya tadi cok. Oh, iya sih beto juga, 4.800 cok. Gak asal gitu ya kan? Oke oke oke oke. Ini dikit lagi, dikit lagi kita bisa naikin lagi. Yuk coba 20 kali. Mumpung lagi gacor, nah kita harus digasin dulu ya boy. Jangan dikasih longgar dulu bentar ya. Tapi jangan terlalu nafsu juga, jangan terlalu nafsu juga ya. Hmm, mantep banget, ribu boy. Berdua skater ini kalau dapat skater dah Sumpah Wah anjing Killnya konek bor Wah ini sumpah keren bet Wah 431 co 4 Be, goblok 150 lagi cok. Wah, anjing Wah ini cukup bet Cukup bet Be, 560 coy Ini udah cukup banget coy Udah cukup banget Anjing gak mau konek lagi Cok. Aduh anjing. Nah nice nice 23.000. ribu Ayo Ajik ajik Wah, dan udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah cukup cukup cukup kayaknya gua sampai sini aja lah cukup 50.000 jadi 560.000 bagus banget ya. Thank you buat Makasih banget 5 lines RTP-mu tidak mengecewakan. Thank you teman-teman buat yang udah nonton ya. 50.000 jadi 600.000 kurang 40.000 lah ya. Sampai ketemu lagi dengan gua Open Slot di konten berikutnya ya, cuy ya. Bersama mungkin ya gue bakal main game Megaways lagi atau kita bakal balik lagi ke Princes atau Zeus, cuy. Sampai ketemu lagi, guys. Have a great day and bye-bye.